cuci cuci balik lagi bersama otong Spinner. ini kita akan berbagi pola slot gacor hari ini khususnya pola slot gacor oleh besar ini ya, seluruh Hari ini kita bawa modal 127.000. Kita akan mencoba menjadi pola slot gacor hari ini ya, seluruh ya. Biasalah ya, seluruh hmm, enaknya main di bet berapa nih? Hmm, 2.400 enak kali ya. 2.000, 1.200, hmm, 2.400 aja langsung gaskan. Kita double jangan aktif langsung gas. Ah, quick manual. Hmm, quick dulu aja ya. Nah manual dulu aja 20 kali ya, Lur. Nah, yang bertanya kita main di mana kita main di RTP 8000, Bosku. Situ slot tergacor tersolid Santero dan punya air di sini udah berapa tahun dia di bayar dibayar lunas bosku dan cuma di sini satu satunya situs yang menyediakan layanan cek RTP game gratis relax 24 jam permenit berdetik naik turun sesuai dengan rate game -nya itu sendiri pastinya. yuk langsung gaskan saja ke RTP 8000 untuk link gacornya saya sematkan di event komen ya bosku. jangan ragu jangan bimbang banyak cuma di RTP 8000 situs itu sudah tergacor ya, solid tanda roja ke dunia ahret bosku.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 sayang pecahnya kurang tapi nggak lah ya seluruh semoga ini pertanda kita bisa JPCP mantap ya seluruh ya back to the game ya seluruh kita coba cari-cari profit profit manis atas gendang kasih scatter sayang kurang satu anjir kaget juga tadi anjir lagi ngomong enak-enak bahas BOO ternyata petir kali 100 connect turun begitu saja kali 100 doang tapi ya kita coba cari profit-profit lagi Oh ya, buat kalian semua yang dibantu bantu like, komen, subscribe, -nya, share, share ke teman-teman kalian juga, biar teman-teman kalian juga tahu. Kalau di sini kita selalu berbagi pola slot hari ini, pola slot gacor hari ini, pola slot gacor Olympus hari ini, pola hari ini, pola Olympus hari ini, info slot gacor hari ini, info slot hari ini, info slot gacor Olympus hari ini, slot gacor hari ini, slot gacor. <gak> slot gacor Olympus hari ini, slot hari ini rtp slot gacor ini rtp slot hari ini rtp slot gacor hari ini ya slot ya jadi buat kalian semua yo dibantu share-share biar teman-teman kalian juga tahu gimana cara pola yang ampuh untuk oleh Olimpusku ya karena kita selalu berbagi pola slot gacor setiap harinya yuk dibantu like comment subscribe nya ya seluruh. biar kalian tahu selalu update pola-pola gacor setiap harinya di otong spin pastinya ya slur jadi buat kalian semua selalu sebelum bermain selalu cek rtp game biar kalian tahu rtp gamenya lagi gacor atau enggak dan cuma di rtp-8000 kalian bisa cek rtp-game gratis live 24 jam per menit per detik naik per sesuai dengan RTP itu sendiri yuk langsung kasihkan aja ke rtp-8000 untuk link gacornya saya sematkan di comment ya seluruh kita coba 10 kali quick nih semoga kita bisa dapat free spin free spin isi daging kayak ya kemarin lah ya seluruh ada, ada, ada, ada, ada, ada yuk Kuning boleh atas, aduh biru ungu ungu sih harusnya turun mau nih, cuma satu anjir. Dorong, oh. cincin dong kasih dong foto ungu dulu, aduh nggak mau. Kali ini nggak apa-apa, konek lumayan lah ya seluruh, lagi dong us, ayo dong kasih yang manis-manis, gus -manis. kasih yang gurih-gurih, kasih yang mantap-mantap, biar kita bisa profit-profit hebat pada hari ini seluruh. Ayo us masih modal masih aman di atas 100.000 biasanya sih awet kalau putaran awet gini tuh kita biasanya mau dikasih tanda-tanda JP ya surya itu kurang satu itu harusnya atas cincin tuh skater ungu dulu mantap ungu uning Aduh, ah, kuning jadi sih kuning jadi mantap di atas kuning kasih petir enak nih Aduh kali empat aku oh, kira Kaket 500 ternyata kali empat dulu ya seluruh yang dikasih nggak apa-apa nggak masalah Ayo modal masih 120.000, modal masih aman. Masih sisanya spend masih banyak sih. Siapa aman aman aja sih. Ayo kita coba cari-cari lagi lah ya, seluruh Pola slot gacor hari ini, pola slot hari ini, pola slot gacor oleh bos hari ini. Info slot gacor hari ini, info slot hari ini, info slot gacor oleh bos hari ini slot gacor hari ini slot hari ini slot gacor online bos hari ini rtp slot gacor hari ini rtp slot hari ini rtp slot gacor bos hari ini ya karena cuma di Otong spin kita selalu berbagi pola slot gacor setiap harinya jadi buat kalian semua yuk dibantu komen-komennya ya ya dikasih dong nah, 20p belum juga dikasih kita geser ke manual aja 20 kali ya seluruhnya. ya Ayo dong masa nggak mau kau kasih petir-petir hebat mus? resmi-resmi ini sih daging pun nggak masalah tadi kali 100 sudah turun di depan semoga kita dapat kali-kali merah lagi lah itu so. Syukur petir 500 biar kita langsung bisa langsung makspin seperti konten yang kemarin kita masukin lumayan lumayan lumayan 12juta seluruh eh Kuning mantap, merah jadi, merah jadi seharusnya merah jadi. Uh, duduk duduk bingung nih petirnya di mana nih? kan kalau usnya petirnya mau uh, di mana? kasih lagi, kasih dong us. Uh, scatter, aduh satu lagi sayang, seribu sayang belum dikasih. Ayo kasih scatter dulu. Aduh biru kuning, uh, susah. anjir susah kali, kau uh, kasih scatter gratis. Tapi semoga pasti dikasih kita kita langsung meledak gitu loh. Biru, mantap biru masih konek kuning merah kuning dulu sih harusnya. Aduh. 6, mau kali 8 lumayan lah ya seluryo buat tambahan tambahan spin. saldo masih aman ya, semoga kita dikasih profit-profit mantap pada hari ini ya seluruh ya kalau ini naik bet enggak ya? nggak usah tinggi kita coba 20 kali lagi. Hmm ayo kasih beli spin dulu dong us biar kita bisa jPjP JP. mantap mantap nih momen skater ada ya, sih harusnya hmm kalang. sayang seribu sayang bukan seluruh tataannya lagi nggak rapi banget susah susah skater skater empat ini harusnya skater kalau turun tuh langsung empat tuh kita bisa jp tapi kita lihat dulu lah ya matikan hmm, nih tuh atas gendeng nih skater enak nih aduh lumayan lah ya surprise pin pertama di bed 2400 ya sudah so. semoga kita bisa meledak meledak dong irong kasih uspi. aduh cincin pecah atas cincin kasih petir atas hijau boleh juga mu oh, mantap lah ya kali enam lumayan lumayan lumayan kasih lagi masih sisa banyak toh hmm, kuning kuning kuning kuning dulu aduh kuningnya ngambet bisa kumpulin tambo dulu tuh ngambet segalanya tambo luar tinggal nunggu momen momen pecah-pecah yang mantap. Kuning pecah merah kasih dong, merah itu. Merah kasih, mantap merah kasih biru, biru atau hijau kasih. Aduh, biru kurang satu, juga kurang satu. Air. hijau kurang satu, enggak masalah. Masih depan skip. Ayo, ayam yuk atas kuning kasih petir enak nih. Atas kuning merah jadiin dulu merah jadiin dulu atau hijau? Hijau dulu ternyata yuk. Birunya turun biru turun merah kasih dong merah kasih dong merah kasih cincin kasih anjir 11.000 yuk merahnya urut mahkota jadi atas makhluk asap petir nih hmm. lumayan bingung merah jadi juga anjir pecahnya nggak mau cuk nggak otak takjub nggak berhenti berhenti nih aduh kendang aduh kendang kurang satu anjir 36.000 puluh enam ribu kali tujuh belas meledak kan seluruh meledak meledak nih hoki hoki mantap nih masih sisa 8 kali lagi E.U. suka hasil manis dong, hijau, bungo oh, boleh, ini oh, boleh. Hmm, atas kuning kasih petir enak nih. Ah, atas kuning kasih petir, mantap kali ini lumayan lah ya, 6.000 kali 20, 120.000. Hmm, kayaknya kita bisa ini di atas satu juta nih, harusnya nih, harusnya ya. Hmm? atas kuning kasih petir lagi enak nih. Wah tuh, kali dua, kali mulai seluruh, tapi nggak masalah ya. Sambil udah jual 5 masih sisa 6 kali spin lagi hai dong genampin sejuta boleh naikin lebih juga masalah umum jadi hijau jadi seharusnya hijau aduh malah kincin anjir. baru 77.000 lumayan lumayan lumayan kita kok sedikit sedikit naik nih. Aduh kuning aduh namun semua anjir ayo us kasih lagi dong kasih lagi us merah dulu mantap cincin turun dong tuh lumayan lah ya surya di akhir kita dikasih 69.000 lumayan 1 juta lebih kita profit profit mantap anjir seperti biasa karena kita pemain modal receh kita pemain pencari profit selalu tamakan WD di atas segalanya ya, suruh dari ini kesempatan WD jangan dihiasi ya suruh karena ini kesempatan WD yang enggak datang buat kedua kalinya ya yes, seluruh ini sempatkan semua terima kasih yang sudah menonton sampai akhir jangan lupa dibantu oleh komen subscribe nya biar teman-teman biar kalian tahu pola slot gacor hari ini salam salam jackpot Lur. bye bye